Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan bercerita tentang misteri, sebuah misteri di Gunung Salak yang dialami teman gue sendiri. Di balik keindahan Gunung Salak juga menyimpan sejumlah kisah misteri. John, salah satunya sebagai pendaki, mengaku mengalami kejadian aneh saat perjalanan menuju puncak. Oke langsung aja kita panggilkan John untuk menceritakan kisahnya bersama pendaki lainnya Oke okay, John gimana cerita lu ini agak sedikit menarik nih buat gue nih Iya jadi langsung aja ya gue mulai cerita Oke okay, oke okay, langsung aja langsung jadi waktu Tahun 2015 ribu lima itu, hmm. gua kan emang mau rencana naik gunung. Yeah. Cuman bingung tuh, waktu dulu tuh gue pengen naik tuh sama siapa gitu. Mm. Ya udahlah, waktu okay. pas gua masih ngampus kan ya, gua ngajak mm. tuh teman-teman gua berlima tuh berlima, yeah, berlima. Terus teman-teman gua juga ada yang ngajak juga cewek tuh dua orang, oh, ada ceweknya dua yeah, orang, jadi tujuh orang totalnya. Total pas uh, pas itu gua mulai berangkat tuh jam 3 tuh kita ngumpul di kosan yeah, di pasti. kosan di kosan gua kan gua ngumpul terus gua langsung lah tuh ke ke tempat ke Cihapus kan gua kan mm -hmm. lewat ini ya lewat pasir rengit ya naik gunung salaknya tuh lewat pasir rengit jadi gua yeah. lewat Cihapus lewat situ yeah. sesampainya di sana tuh Maghrib, pas Maghrib. Berarti iya. lu lu jalan malam ini ya? Ya, gua mulai trek malam. Trek malam. Hmm. Dan itu pun gue itu cuman mo modal nekat sih. Hmm. Tapi jangan ne di, jangan ditiru ya kalau modal nekat, jangan ditiru. sumpah itu. nekatnya gimana? Iya maksudnya gue bawa logistik aja seadanya gitu. Kayak oh, iya. bawa mie kayak gitu seadanya, cuman hmm. seadanya gitu. Pas gue udah mau ke pintu masuk tuh, jam 6 kan nyampe tuh Kan gue ngecek-ngecek barang lagi ya, yeah. sambil sholat dulu lah gitu Sholat apa? Maghrib? Iya yeah, sholat maghrib oh, okay. Sholat maghrib, setelah sholat maghrib kita ngecek barang-barang kan, takut ada yang ketinggalan okay. uh, Menurut gue tuh, gue bawa logistik segini tuh cukup mm. Padahal itu logistik emang uh, apa ya, dibilang kurang sih iya gitu, soalnya okay kurang memadai lah gitu soalnya kita buru-buru juga pas persiapan tuh jadi ya hari itu gua ngajak ya hari itu juga uh, teman gua langsung gas-gas gitu langsung gas oh, aja iya. berarti dadak gitu ya, ya tanpa gua, perencanaan gitu iya langsung digas aja rehat dulu tuh di situ rehat-rehat setelah isa tuh hmm. sehabis isa barulah gua mulai ke pos pos pendakian tuh buat ini si maksi Maxi, pendaftaran lah oke okay. pas gua ke pos pendaftaran di simaksi itu ternyata yang jaganya gak ada yang jaga pos? iya entah itu udah pulang hmm. entah itu kemana kan molor kayaknya <laughs> ya, <gak tahu. laughs> pas dari situ tuh teman-teman gua bingung katanya John ini gimana? Mau lanjut ngedaki apa enggak? Katanya gitu. Hmm. Terus kata teman gue bilang ada celetuk gini, terobosin aja lah katanya. Hmm. Karena udah emang, udah kita udah nyampe situ, emang tujuannya ju uh, tujuannya juga buat uh, ngedaki ya gitu ya pengen yeah. ngedaki. Jadi kita omongin dulu sama teman-teman gue gimana baiknya. Ternyata ya udahlah, langsung aja langsung tuh kita terobos gas ya. hmm, tanpa daftar oh nggak daftar dulu? iya soalnya mau daftar gimana nggak ada orang enggak ada orang sama sekali hmm. warung pada tutup berarti itu beresiko banget ya? kalau dibilang beresiko sih itu banget yeah. beresiko banget oh, Soalnya kalau ada salah apa? gua juga yang mulai trek malam, yeah. pas udah ditentuin mau gas apa enggaknya langsung tuh kita gas kan. mulai perjalanan, habis isah tuh kita jam delapan, jam delapan kita mulai trek tuh. di situ masih belum ada apa-apa gitu, belum ngerasain apa-apa ya. kayak gimana sih kayak suara-suara uh, alam aja kayak jangkrik, kodok yeah. gitu. tapi ada di jalan ada pendaki-pendaki yang enggak ada men, Enggak ada, ada. di situ nggak ada. cuman kita doang. berarti ya tim lu doang di sana. Iya, cuman kita doang tujuh orang. Hmm. Udah nggak lama di situ, udah tuh kita kan udah mulai trek. Hmm. Udah sekitar pukul jam sepuluh lah. dimana waktu itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh jalannya tuh itu lagi itu lagi gitu. Kenapa gue bilang jalannya itu itu lagi? Soalnya pas gue kan setiap jalan nih, hmm. misalnya setiap jalan yang gue Lalu itu pasti gue tandain ya, entah itu mau pakai tali lapia atau nggak pakai apapun itu, buat jejak ya. Iya buat jejak lah, gue tandain. Gue nemunya tuh tanda yang gue itu lagi itu lagi gitu. Gue kan andain kayak tali gitu ya di pohon, di pohon gitu. Oh pohon berarti itu. Iya, di pohon itu gue lewatin perasaan gue kok itu lagi itu lagi gitu. Gak lama. Teman gua pun ngeh gitu. Apa yang gua alamin juga ternyata teman gua juga ngerasa. Oh, berarti nggak lu doang ya. Iya, gitu. berarti nggak gua doang. Yeah. Tapi teman-teman gua yang lain nggak ada yang ngerasa gitu, nggak ngeh. Oh, Mereka jalan-jalan aja terus gitu. Maksudnya lu berdua doang yang ngerasa itu? Iya, itu gua sama terbuka. teman gua doang itu hmm. yang ngerasain. Yang cewek-cewek itu gimana? Yang cewek itu nggak ngerasain. Enggak ngerasain, nah, enjoy, iya. aja enjoy aja nih? Enjoy aja pas di situ gue diam tuh, hmm. gue ngomong kan ke teman gue ini bagusnya gimana sama teman gue yang ngerasa juga, cuman di situ gue nggak bilang ke teman-teman gue yang lain. Oh berarti masih nutup nutupin? Iya masih ditutupin. Soalnya yeah. kenapa? Uh, gue kalau bilang di situ, mungkin mereka pada panik. Iya yeah, takutnya ada panik gitu Mungkin mereka pada panik, takutnya panik, uh -huh. terus minta pulang. Iya. Yeah. Kita udah setengah perjalanan, pulang malam-malam uh. ya kali dan hmm. akhirnya gua di situ mencari tempat yang landai buat ngediriin tenda dengan alasan kita istirahat dulu. Hmm. Kita istirahat dulu aja di sini. Soalnya untuk trek malam itu gak memungkinkan gitu. Takut terjadi hal-hal yang gak diinginkan kan. Ya. Berarti lu istirahat, ngapain Isti di sana? Istirahat belum di puncak gitu. Belum itu belum di puncak masih jauh masih banget. Jauh. Iya, kawah Ratu aja belum. Ya bayangin aja itu kalau kita ke Kawah Ratu aja misalnya jalan kaki ya Dari pos itu ke Kawah Ratu paling Ya paling lambat 2 jam lah ini mah Gue udah 2 jam disitu nggak nyampe-nyampe ke Kawah Ratu malah masih di situ situ aja gitu Pas dari situ udah kan gue ngedariin tenda Ada yang nyiapin makan atau istirahat lah gitu Terus nggak lama tuh Pas gua lagi nyantai gitu, lagi ngerokok kan, ngerokok Gak mm -hmm. lama ada center gitu ya, dari... ...arah jalur trek... ...yang gua barusan lewatin gitu Eh, taunya ada orang juga... ...ada yang pendaki juga Oh, pendaki juga? Iya... Dia... ...pas gua ini... ...gua tanya, ternyata dia orang Jakarta hmm, bu, Ada temen dia bawa temen? Bawa dia cuma dua orang sih Dua orang? Mm -hmm. Berarti papasan sama lu itu di perjalanan. Iya. Terus dia uh, gua sapa kan? Iya. Ternyata dia orang Jakarta. Terus yang gua kagetin kalau dia tuh ternyata diputar-putar juga sama kayak gua. S sama juga dia. Iya, diputar-putar. Makanya dia tuh uh, bikin tenda bareng sama gua di situ tapi lu nggak ada rasa takut curiga ini orang apa bukan gitu apa gimana? ya di mana orang napak gitu orang kan jalannya juga napak orang kalau terbang sih baru gue takut oke oke terus itulah dia ngobrol-ngobrol di orang Jakarta terus ternyata emang dia diputar puterin juga terus dia juga pas daftar nggak ada orang nggak ada orang juga iyi. dia nggak daftar juga berarti ya iya nggak daftar juga dia juga terkepo aja kayak gua gitu iyi pas habis itu ke besok paginya, tuh kita mulai, mulai lagi tuh jalan. Hmm. Dan orang Jakarta itu minta bareng, "Ya udahlah, enggak apa-apa, makin ramai kan, makin asik gitu." Ya, terus gabung gitu, jadi gitu. iya gabung. Hmm. Karena nyampe tuh ke waratu, di ke waratu kita istirahat dulu, kayak ya, kayak cuman bikin-bikin kopi doang. Ya, udah istirahat di ke waratu, kita lanjut lagi tuh pas udah sampai di tempat uh, apa ngakem hmm. lo pas udah sampai tempat ngakem ternyata di situ cuman ada satu sat dua kalau nggak salah dua tenda ya dua tenda doang di situ ternyata dia memang mau balik kita datang dua tenda oh yang itu mau balik lu mau naik gitu iya hmm. nah di situ ngediriin tenda lah sama teman gue, sama orang-orang Jakarta juga di situ hmm. pas habis itu nah di sini nih cerita yang agak mistisnya gitu hmm. jadi pas gue malam-malam tuh kalau nggak salah kan ya nyesalnya gue itu tidur duluan tidur karena capek kan ya jadi pas nyampe Pas nyampe tempat per, uh, camp itu gue jam jam 4 kalau gak salah ya Jam 4 sore Iya jam 4 sore Gue tidur duluan disitu karena capek teman temen, -temen gue pada masak, pada makan gue Nah pas malamnya gue kebangun Kebangun pengen kencing Tapi pas lu kebangun temen lu tidur Iya Nah disitu gue pengen kencing, aduh gimana ini mau ngebangunin teman gue udah pada nere kan, yeah. gua keluarlah di situ. pas keluar, luar di tenda itu, pas gue mau kencing, kayak ada suara yang ngainin gua apa, mesut sutin gua gitu. Dan... Eh. tapi setiap pas gue dengerin, yeah. itu suara nggak ada. pas terus dengerin, tapi nggak ada. iya nggak ada, tapi itu suara. Jelas banget di belakang telinga gue di sini nih, di belakang telinga kayak... Okay, okay. Jadi pas gue... Pas gue balik lagi ke tenda tuh paling jaraknya berapa sih? 10 sampai 15 meter lah itu gak jauh dari tenda. Itu ada suara lagi. Suara misterius. Itu suaranya tuh kayak suara... Apa ya? Oh, macan mau mau mau kayak gitu kayak ngaung ngau gitu si macan tuh. Nah pas gue ngeliat ke belakang ternyata nggak ada apa-apa. Gue mikir di situ ah gue cuman ini halusinasi gue kali kata gue gitu gue gue coba gue berpikir positif di situ positif ting ya iya gue nggak mau mikir aneh-aneh di situ mungkin itu halusinasi gue Ya. tuh suara, ma, apa sih, kayak suara macan auman gitu hmm. Makin keras gitu, kedengarannya Makin keras, makin keras, makin deket, makin deket situ gue langsung masuk ke tenda Nah, situ kata gua ah udahlah ini mah cuman halusinasi gua aja ya. Gue langsung aja coba tidur lagi Tapi temen lu itu gak ada yang bangun? Gak ada yang bangun, udah ngerek semua nah. Cuman gua doang gue berarti sendiri kencing lu ya? iya sendiri buset, tengah malam kencing di hutan, sepi terus pas udah itu gue coba tidur kan pas coba tidur gitu, baru juga mau tidur gitu, mau udah, mau bisa tidur terus tenda gua tuh kayak ada yang ngegaruk-garuk ngegaruk-garuk gimana tuh? gimana sih kalau kain nih, yeah. kain di garuk, ah, seret, seret, oh iya yeah, iya, yeah. suaranya gitu suara yeah, kan yeah. gitu kan yeah nah pas disitu gue makin, anjing merinding banget Cok, pas abis disitu kayak ada garuk-garuk gitu -garuk asli itu mah, itu gue baru pertama kali mata gue liat bayangan dari balik tenda itu bayangannya itu gede gak nggak tahu itu gua apa, gak tau kan jelas bayangan, bayangan Bayangan itu di, di balik tenda kan gue di dalam yeah. jadi itu bayangan gue ngeliat itu bayangan gede banget, nggak kalau manusia itu nggak mungkin bayangan manusia segede gitu. Oke, okay. itu mah garuk-garuk tenda gua, pas dari situ gua langsung balikan ke, ta tadinya gua ini kan tenda nih, hmm. kain tenda misalnya, yeah. gua tuh ngadep gini kan, oh, yeah. terus si tenda itu digaruk-garuk gini, bayangin aja tuh, garuk-garuk gini -garuk dari luar, okay. kelihatan bayangannya. Nah di situ gua langsung ngadep ke sini, style musik langsung gua coba paksain tidur malingin e, badan lu ya? iya langsung paksain gua buat tidur tidur tidur tidur tidur tidur gua... tapi kan kalau gitu biasanya lu malah jadi susah tidur itu ya iya cuman gimana ya, kan? lagi kan besok e. besok e, besoknya gua harus ini apa, harus naik ke puncak gitu Eh, jalan ke puncak pas besok paginya langsung tuh gua e, sama teman-teman gua ke puncaknya kan kalau kayak tasnya mah gue taruh di itu ya di tenda ya yeah. paling sekitar sejam lebihan lah kalau kalau cepat ke puncaknya hmm. mulai ke puncak nah singkat cerita kan gue udah habis dari puncak nih turun lagi tuh ke tempat tenda udah dari puncak kan foto-foto lah segala macam kayak gitu iya yeah tendal bikin makan buat persiapan pulang gitu iya yeah. biar stamina nya terjaga kan iya yeah. udah pas dari situ pulang kan kita nah, pas pulang itu di trek pulang kan gua udah sesampainya di Kawah Ratu sampainya di Kawah Ratu tuh gua ketemu sama orang men ketemu sama orang orang, asli itu orang? gak tahu tuh <laughs> tapi muka orang itu pucet Uh, pucat, pucat gimana, kayak orang mati gitu. nggak tahu gue juga main di situ, pucat banget. tapi itu siang, siang, siang, siang, siang bolong, siang bolong, siang, siang menjelang sore lah. Uh. di Kawaratu tuh dia lagi kayak packing gitu, mm -hmm. kayak packing, packing tasnya gitu dua orang. Yeah. <kuh> gue tanya kan, bang dari mana? Yeah. ya, gitu. Dari Jakarta Bang uh, Pas Apa sih orang itu uh, gua kan tawarin orang itu buat Turun bareng kan hmm. Kata dia Bang turun bareng gak? Kata gue gitu Kata dia bilang gini Enggak Bang duluan aja Kita lagi nunggu teman-teman gua Dia sendiri? Berdua Berdua Berdua sama temennya Lagi hmm. packing Tas itu Perlengkapannya gitu e, Masukin siap. ke tasnya Cuman mukanya pucat itu, Mukanya pucat banget hmm. Dua-duanya pucat Dua-duanya pucat. Oke, okay. pas di situ, pas gue mau uh, bilang, "Ya udah, Bang, gue duluan ya." Gitu, yeah. dia manggil lagi, "Bang, bang, tunggu," katanya. "Gue kan nengok, kan? Apa, Bang, ini Ntar nitip buat ke bawah ya?" Sana, gue tuh dititipin apa ya? Itu tuh, gelang kalau gak salah. Pokoknya, mah, barang itu udah, iya, gelang kalau gak salah, gelang, gelang, gelang gelang, dititipin gelang pas habis dari situ udah tuh, gue mikirnya itu ah udahlah mungkin uh, orang yang lagi nungguin temennya kan dua orang yeah. pas gue nyampe di bawah huh? udah nyampe di bawah tuh udah pos tuh yeah. udah pos si Maxi kan yeah. udah nyampe bawah pokoknya istirahat kan teman-teman gue istirahat udah pada lapar soalnya kan yang niatnya kita tuh dua hari sat satu malam, malah ini jadi tiga hari dua malam gara-gara yang diputerin jalan itu oh iya, yeah. enggak nyampe-nyampe iya, soalnya kan logistik yang gua bawa juga buat dua hari satu malam aja itu masih dibilang kurang ya hmm ini apalagi tiga hari dua malam, gua muat-muatin dah itu logistik iya yeah. lagi enak-enak kopi di warung tuh gua lihat ada kerumunan yang rame-rame di hmm. di sebelah sana tuh pasti di bawah? Iya pasti bawah, gue nah. lagi ngopi, lagi makan Gue lihat yang ada yang lagi rame-rame Terus ada yang nangis-nangis juga Entah itu orang tuanya Atau apa gitu pokoknya mah Ibu-ibu itu nangis yeah. Sama kakak-kakaknya mungkin ya Mungkin teman gua kan kepo kan Orangnya yeah. kan kepo tuh teman gua samperin nah. Kang, iya ya naon Eh takang anaknya lengit cina jangan balik di uh, gunung cian cian turun hmm. tapi baturan ngga setarurun emang orang mana Kang? Jakarta cian Jakarta ngomong, ngomong orang Jakarta pas gitu pas udah gitu sama dia diliatin kan langsung gua penasaran kan iya yeah. terus si ibu itu nanya kan sama nggak tahu itu keluarganya iya nggak tahu keluarganya nggak tahu saudara-saudaranya gitu dia bilang ke gua gini Dek, lihat ini, gak? Orang ini ditunjukin kan fotonya. Fotonya, iya. Kebetulan itu nanya nanya sama lu, gitu. Ya? Pas gua lihat, ternyata itu orang yang nanya gua pas di kawah ratu. Uh, orang yang tadi ngobrol sama lu, iya, di kawah ratu. Uh -huh. Dan yang bikin gua kaget itu orang gak angga turun pas seminggu yang lalu. Dia bilang seminggu yang lalu, seminggu lebihan ya nah disitu gue makin hmm. takut dong ya yang tadi yang ngobrol sama gue itu siapa gitu ya yeah. bentar-bentar tadi kan lu ngobrol sama orang berdua misterius itu ya nah pas lu ngobrol teman-teman lu kemana gitu ada di depan duluan dia duluan oh, duluan okay. gitu mulai berarti kan. lu sendiri doang yang ngobrol sama orang misterius berdua itu enggak jadi uh... Ya, paling gua sama teman gua jaraknya berapa meter sih masih deket gitu, nggak jauh-jauh amat. Teman gue juga oh. tahu gue ngumpul sama orang itu Iya, gitu. yeah, iya. Yeah. Cuman kata teman gua paling uh, orang biasa gitu. Maksudnya enggak enggak yeah. ada kepikiran aneh-aneh gitu ya. Yeah, kayak cuman, normal aja gitu ya. Iya, cuman yang gua bingungin itu mukanya pucat, bukan hmm. kayak orang hidup. Tapi o, temen lu ngelihat semua kan orang orang berdua itu? yang ngeliat Ya kata gua Hmm? sama gue diyakinin lagi, hmm? toh teman-teman uh, gue bilang gini, toh teman-teman gue juga pada ngeliat gitu. gitu, hmm? cuman yang ngelihat mukanya detail itu gue, pucetnya gitu maksudnya, yeah. pucet banget sampai itu, kayak bukan orang hidup. Hmm. Pas abis dari situ, terus uh, disitu orang-orang tuh -orang pada naik kan, kayaknya buat nyari, gue makin takut kan itu siapa sih orang itu. Yeah. gue bilang lagi nih tadi orang yang di atas yang ketemu sama saya dia nitipin ini, ternyata, nitipin gelang kalau nggak salah ke gua tuh barang pokoknya uh. pas gue tunjukin barangnya si ibu-ibu itu makin nangis histeris uh. ternyata emang bener itu barang dia gitu berarti itu bener anaknya kali iya yeah. tapi gue nggak tahu itu yang uh. ngobrol sama gua apaan uh. terus Perasaan lu gimana tuh? Pas udah gitu, ya. dak dikdook serlah, gila merinding banget kalau gue sih. Ya, yang ngobrol, yang ngobrol sama gue siapa? Nah. udah tuh makin ke pas udah gitu, gue cabut kan. Iya, yeah. ini sorry nih, gue ceritanya belepotan soalnya gue gak biasa. Ah, oh, okay, gak, okay, biasa gak apa, apa Ini cerita di depan yeah. kamera gitu kan, ya, yeah. gue biasa sering ngobrol aja gitu. Iya, yeah. anggap aja ini mah ngobrol mm. biasa gitu. Iya, yeah. pas gue habis dari... Kos itu kan kita pada cabut tuh. Nah pas sesampainya ke kosan, gue gue ngelamun di situ. Uh -uh. Yang ngelamunnya itu ya kepikiran yang tadi itu tuh siapa gitu. Iya. Yeah. Nah pas udah sampai ke kosan, gue kan istirahat tidur. Nah di sini nih, gue kedatangan mimpi. Uh, pas lu pulang? Iya, gue pulang nih. Terus yeah. gue kan tidur kan di kosan. Iya. Yeah. Iya, uh -huh. udah itu mau udah. Uh, ngedakinya udah beres lah. Yeah, iya, yeah. udah beres lah. Itu nah. kedakinya ini, gua mah istirahat gitu. Istirahat terus, gua kan tidur. Nah, pas gua tidur itu, gua mimpi orang yang ketemu di atas tadi yang ngobrol. Iya, yeah. dia ngucapin ke gua di dalam mimpi itu, "makasih, hmm. makasih udah Makas. ngasih tahu, udah ngasih tahu saya ke, ke keluarga saya gitu." Uh karena itu kali ya barangnya lu lu benerlah -bener gue di situ masih bingung Hah? ya dari situ gua kepikiran kepikiran terus begitu hmm. sih intinya kalau naik gunung itu lu jangan cuma modal nekat aja gitu iya yeah, yeah. jangan sombral kalau naik gunung jangan logistik logistik lu harus cukup yeah, yeah. logistik harus cukup karena kan kita nggak tahu kalau ada di gunung apa aja yang bakal terjadi gitu Mm -hmm. Intinya jangan sompral, apalagi buang sampah sembarangan itu kayak puntung-puntung rokok, yeah. Terus bekas-bekas minuman, makanan ringannya itu harus dibawa lagi gitu. Terus janganlah sompral-sompral di gunung kan kita juga di situ tamu gitu. Iya. Yeah. Kita tamu, mm -hmm. jadi ya harus sopan lah gitu. Yeah, gunung ada juga dimensi lain juga ya. Jangan, di, kita hidup kita hidup berdampingan sama alam lain juga. Iya, yeah. percaya nggak percaya. Oke, jadi guys, ini ceritanya emang real dan murni John alami ya, John ya? Itu. Ini kadang-kadang, kalaupun ada belepotan, ini ceritanya asli nih, murni ya, John? Asli, cuman kan gue nggak pandai merangkai kata gitu. ya yeah. Jadinya nah, ya gitu hmm. ya, gue ya sering aja gitu seadanya yang gue alamin. Ya misalnya lu mau ada niatan ke Gunung Salak sih intinya satu, ya. jangan sombrel. Ya. ya kan kita ke situ sebagai tamu. tamu ya gitu maksudnya. Hmm. Ya mau di gunung manapun lah kita harus sopan gitu. Jangan jangan asal-asalan gitu. Lu mau di Gunung Cikuray, Ciremai, apapun itu ya lu harus sopan kalau yang namanya gunung. Ya. kan gunung kan kita nggak tahu berarti lo mulai mendaki itu udah udah lama banget lo ya? Udah lama sih. Udah kemana aja tuh? Kalau Jawa Barat sih udah. Udah semua. Iya udah semua. Cuman yang gua alamin itu. Yang paling mistis itu Yang paling mistis itu ya Itu Gunung, gunung Salah Yang di Gunung Salah itu Iya di Gunung Salah Tapi kan kalau ini denger-denger cerita Emang kalau setiap gunung juga pada mistis terus ya Iya pada Misalkan mistis terus apa tuh yang disuka bumi gunung gede Iya Apapun gunungnya pasti mistis sih Iya iya Cuman gimana kita-kitanya aja Oke kalau gitu ntar Kita gas cermai Oke Terima kasih nih udah ngundang saya ke sini buat apa Buat bincang-bincang lah ya Ya, ya meskipun gue Bicaranya belepotan tapi ya Gue bicara Seadanya gitu ya, Ini buat sharing pengalaman Sharing aja sendiri. gitu kalau gue Sama gue termasuk kalau kalian juga Mau tahu Sharing-sharing gimana sih cerita-cerita Gunung-gunung Buat yang pemula atau gimana Biar gak ke Terjadi kejadian yang Gak nggak lah ya, iya. Ya intinya satu, jangan sompral aja. Ya, harus dijaga, berarti ucapannya. Oke, sampai di sini aja guys. Cerita kita kali ini. Saksikan juga video-video lainnya. Jangan lupa support terus channel ini. Dengan like, komen, subscribe, And share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.